Roti jalan maklimah biadap, Lalu di titik <ions> <laughs> Siapa aku nak? <susuri> Ini masak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Take Bagaimana kabar kurang semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat Bagaimana puasa kurang? Saya harap puasa kurang berjalan dengan lancar pastinya cuy ya Ini sudah menghitung hari cuy ya, kita memasuki uh, raya ya Kalau di Malaysia bilangnya hari raya kak Idul Fitri sama aja ya raya ya kita akan merayakan Idul Fitri cuy ya sisa menghitung hari lagi dan saya akan sempatkan ya mengabulkan permintaan kurang satu persatu cuy terutama film piramli yang berjudul uh, apa musam berjenggot pasti saya akan buat cuy ya sebelum raya pastinya Oke okay, kali ini saya akan membuat tantangan ya tantangan cuy sesudah apa yang saya posting di Instagram saya cuy kurang bisa follow Instagram saya cuy Disitu ada teman kita atau saudara kita dari Malaysia mengirimkan saya sebuah video uh, dia menantang saya cuy dia menantang saya untuk jangan gelak menonton video ini cuy di sini saya akan perlihatkan ya Diam teman-teman kita yang mendiam saya cuy ya di sini dia mengatakan Buat challenge bang Buat challenge ya Abang Andy tahan gelak Tengok video ini Boleh tak Oke okay, Saya merasa kayak tertantang gitu ya Wah Ini teman-teman saya mudah terhibur Saya Ditantang macam ini cuy Padahal saya lihat dari thumbnail videonya ini Kayaknya nggak kelakar gitu ya Tapi di sini Yang rawannya itu ada pak kodi dalam video ini cuy Jadi itu yang wah Seharus benar-benar kuat ini cuy ya Dan saya mengatakan oke okay, saya buat Ini spesial 100.000 subscriber channel NDTK Orang sudah lihat cuy ya Sekarang sudah mencapai 100.000 ya Dan di sini saya ditawari cuy Ya lanjut lagi saya ditawari Kalau abang ber berhasil ya Kalau abang berhasil tak dapat gelak di video ini Saya akan bagi seribu ringgit karena ini spesial banget saya akan buat ini cuy Korang tak mau nonton tak jadi masalah Viewnya Siki tak jadi masalah Tak jadi masalah cuy Yang penting saya merayakan pencapaian 100 ribu di channel NDTK ini cuy Oke langsung aja cium kita Tengok videonya Oke cuy saya hampir lupa cuy Saya lupa menyebutkan Uh, judul videonya aja ya Yang mana judul videonya itu adalah Joy buat kita tak tahan tawa Roti jala mak lima biadab Mak lima biadab? Joy buat kita tak tahan tawa Roti jala Roti jala mak lima biadab Oke, okay, saya harus benar-benar Oke, okay, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy Tiga Dua saya, nama belum lagi. Tunggu dulu cuy ya, saya belum paham banget ini maksud. Ini siapa-siapa aja yang ada di sini sih, orang bisa jelaskan di bawah cuy ya. Saya dikasih. Tiga kesempatan coy Tiga kesempatan Kalau saya tiga kali tertawa melihat video ini Karena durasinya pendek Saya kalah ya, Tapi kalau saya uh, bisa melewati ini Saya dapat seribu ringgit Oke okay? Kita ulang dulu ya Ini kok Suaranya kayaknya di ini ya Videonya dipercepat ya Tiga dua satu Izin kan, saya Izin. Uh, Saya nama karena Masakan saya pada hari ini Belum lagi <laughs> Aku mau masala deh. dulu siu. lah. Pergi maka kau lah oke. serius eh. Boleh saya teruskan? Boleh, dengan jelas is. Roti jala maklimah biadab Lalu di titik. <laughs> <laughs> Siapa kena? Ini masalah, Enggak, gue gue ngerti ini kok dia tiba-tiba ngakak gitu ya. Oke, satu ya, satu kali satu kali kita. Saya ulang di situ tadi, cik Oke. Tiga, dua, satu Cucuk udang je Dimasak oleh Chef Fakron Apa pula uh, yang dimasak oleh Chef Fakron Safia Roti jalan maklimah biadab Lalu di titik Chef <laughs> <laughs> <masalah. Siapa> Fakron <laughs> Ini masak <laughs> Betul tanya saya ni Betul, Chef Fakron Tak nyesal <laughs> Izin kan saya uh, Saya namakan masakan saya pada hari ni Belum lagi Aku, aku masalah deh maka dulu lah, pergi dulu suka okey serius boleh saya terus boleh roti jangan Saya tak paham cuy, dia Dia gelak karena apa cuy Saya tertawa karena gelak dia aja gitu cuy Sampai keluar mata ini cuy Ini Gila, ini video simple banget cuy Tapi kok ngakak ya Kita ulang dulu cuy ya Kita ulang lagi, aduk masak gua gagal gitu ya dan di sini aja cik ya. 3 2 1. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula uh, yang dimasak oleh Chef? Kenal dengan jelas dan tadi. Roti jala maklimah biadap. Lalu di Siti. Apa masakan Chef Fakrul? Ini lah. <tik> nah. <Jadi berlar. tikCAR> tak gaya. Okay. Tu tak payah ni. Betul ke? Ya. <tikaca> Izenkan saya. Izen. <tuk> uh, Tunggu dulu sih, Tunggu dulu sih. Gue baru paham ya Kenapa dia ngakak gitu ya Karena nama rotinya ini cuy, Mungkin yang saat ini pelawak cuy, ya Karena dia spontan menyebutkan Roti Jalama Lima Biadab kalau menurut saya Cuy ya, kalau menurut uh, pendapat saya, dia ini ngakak bukan karena dia tak sehat gitu ya. Dia sakit, enggak. Dia ngakak <laughs> mendengar namanya ini Cuy, nama nama masakannya ini Cuy. Kalau salah kurang kor bisa komentar di bawah Cuy, kita ulang. <laughs> Masih ada kesempatan enggak? Saya coba satu kali lagi Cuy, kali ini tidak. Karena saya sudah paham dia ngakak kena apa gitu ya. Ucuur udang je, dimasak oleh chef patrol apa pula uh, yang dimasak oleh chef bulat kenal dengan jelas tadi SS roti jala maklimah biadap lalu di titik <coughs> apa masalah chef patrol ini masak <coughs> <laughs> betul tanya saya ni betul chef tak tahu izin Gucci izin Gucci saya nama sama masakan saya pedaring ni belum lagi apa masalah dia eh. chef patrol mak kau bado lu lah macam kau baik betul okey bos dia saja fokus sini boleh saya teruskan boleh boleh roti jala jangan macam macam saya roti jala mak lima meniarap dah dah aku nak pergi udah menyerah cuy, gue gue udah menyerah ya. Saya ini ini udah kelima kalinya. Kalau masih ngakak berarti ini memang uh, cara gelak orang ini tuh membawa virus gitu, virus corona gitu. Saya ulang lagi di sini cuy. Kalau saya masih ngakak berarti memang tertawa dia, tertawa dia. Saya sudah kehilangan seribu, seribu ringgit cuy. Aduh. Oh, Simpel banget ni, durasinya cuma 1 minit cuy Ok <tuk> Saya, saya, saya nggak bisa tahan ini, cuy Cucuk udang je, dimasak oleh Chef Fakron Apa pula uh, yang dimasak oleh Chef Beran? Dengar dengan jelas dan diakses Roti jalan maklimah biadap, Lalu dititik <tuk> <tuk> Apa Siapa Chef nak? <tuk> ini masak, masak <tuk> gagal <Dangan>. <tuk> Beran Betul tanya saya ni, betul. Saya tak menyesal? Tak <laughs> Izinkan saya Izin uh, Saya nama kerana masakan saya pada hari ini adalah... Belum lagi Aku ada masalah ni eh? Makan dulu. Maka ubat dulu lah, pergi makan ubat dulu So okey? <laughs> Cuba serius eh, bukan serius <laughs> Boleh saya teruskan? Ya? <laughs> Roti je <laughs> <laughs> Nama masakan? roti jale mak lima niaga darang eh hey, aku ni ai weh maju chef ini, ini green Kalau saya masih ngakak, ini kelewatan banget. 3, 2, 1. Ini kelewatan banget. Ini sudah keenam kalinya, cuy. Cucuk udang je, dimasak oleh Chef Fakron. Apa pula uh, yang dimasak oleh Chef Meran? Dengar dengan jelas dan diakses. Roti jalan maklimah biadap. Lalu di titik. <coughs> <coughs> Apa masalah? <Siapa> Chef kena? <coughs> ini masuk. <coughs> <coughs> <coughs> <Ini> saya. <masak. coughs> <coughs> <coughs> betul tanya saya ni? Betul, Chef. Tak nyesal? Tak. <coughs> izinkan saya saya namakan masakan saya pada hari ini belum lagi aku ada masalah eh makan ubat dulu lah pergi makan ubat dulu lah so cuba serius eh jangan sabar-sabar boleh saya teruskan? boleh-boleh roti jala hahaha nyaman masakan saya roti jala maklimah menyarap hahaha Udah, udah, udah, Oke okay, cuy, itulah tadi video uh, challenge <laughs> Saya udah gak bisa berhenti tertawa cuy. Sumpah. G gak tau ada apa dengan video itu cuy. Kalau di... Ya, saya tahu dia ngakak karena uh, karena namanya cuy memang pelawak gitu. Saya tahu, saya pasti yakin banget ya 100% itu dia pelawak cuy karena cara dia dia bercakap ya tadi saya dengar saya masih ingat ya. dia ber, uh, dia cakap uh, apa masalah dia? Apa masalah dia? Tolong minum obat dulu. Itu itu bahasa-bahasa komedian itu cuy ya. Tapi bukan serius ya, itu bukan serius tapi lebih ke lawa gitu ya tapi saya lihat ekspresi ini savek atau siapa sih saya jadi pusing tapi cara dia ketawa tuh bener-bener kalau saya ingat itu kayaknya kalau kita kita tengok sampai berkali-kali tetap bakalan ngakak cuy. Ini yang uh, kasih tantangan ini benar-benar ya, dia pasti udah merasakan hal yang sama pastinya, cuy. Makanya saya, dia kasih tantangan saya dengan 10 1000 eh, seribu ringgit, itu hal yang nggak pasti. Saya sudah, sudah sudah mencoba menahan semuanya, tapi nggak bisa, cuy. Nggak bisa, cuy. Apalagi seorangnya muda terhibur. Saya pikir itu ah videonya ini nggak bakalan ngakak, gitu. Tapi di sini bukan ternyata saya berpikir Pak Kody yang membuat hal gitu ya atau membuat komedi tapi bukan gitu ya ternyata komedi dari atau yang membuat kita ngakak dari video ini tuh adalah tertawa dia juga saya suka yang seperti ini cuy ada tantangan tantangan seperti ini cuy apalagi ini spesial terima kasih banyak lagi sekali lagi terima kasih banyak saya tertarik dengan video-video tiktok sekarang cuy banyak yang saya lihat di situ. Uh, lucu gitu ya, maka, Korang bisa kirimkan saya ya, kirimkan saya. Nanti saya react satu persatu video korang. Video piramli tetap kita bakal react cuy. Untuk uh, apa namanya sepatu Rioni, saya mohon maaf banget ya buat korang yang request itu. Saya nggak bisa react itu cuy. Saya sudah melakukan reaksinya kemarin dan karena copyright.